Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat sebutar Lesla tentunya Baiklah persahabat Lesla manapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya bangun akan memberikan kejutan vitamin bahagia malam ini yang dari idola kesenangan kita teman ya, tentunya kita ke kabar pertama dulu nih persahabat ada kabar bahagia juga buat kita semua para fans alhamdulillah persahabat ya untuk video tentunya di channel youtube nya 3D Entertainment ini sudah masuk di 49 trending ini kebahagiaan dan kebanggaan juga buat kita tentunya baru awalnya aja belum rilis lagu lesti kejora sudah trending di 49 persahabat ya Apalagi lagi tentunya lagu terbarunya rilis persahabat ya wow pasnya bisa trending nomor satu nih mudah-mudahan saja persahabat ya untuk lagu-lagu dari si cantik si gilis les kejora selalu booming dan tentunya trending amin ya robbal alamin dan untuk kabar berikutnya persahabat kita lihat aja ini momen spesial ketika di rumah dede Lesti di kejora Ternyata di sini ada Bang Dodo juga nih, para sahabat ya, yang berkunjung ke rumah Lesti ini. selain Abang Bilar, Bang Putra Siregar, tentunya Bang Ricardo Sinaga juga berkunjung, para ya, yang memberikan selamat kepada Ayah kricione yang sedang ulang tahun nih. Wow, cute banget Pak sahabat ya. Apalagi dalam postingan ini kita mendapatkan kebahagiaan, tentunya, Bang. Dodo sudah mesen baju seragam pernikahan nih sahabatbat duh makin cute makin susut banget para ya. makin gak sabar menunggu kabar baik dan kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan sebut juga tentunya telah di oleh akun Instagram HP Rekota Sultan di sini ada sebuah kalimat caption yang Tuliskan. Ah, ada Dodo kejora, kangen pakai banget tahu. Ciri khas dari Bang Dodo kejora adalah ketawanya nular. Iya memang bener banget, persahabat ya. Sekali ketawa tentunya nular banget nih ketawa dari Bang Dodo. Ya persahabat mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus buat keluarga dari Leslar. Amin. ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada unggahan spesial yang mana tentunya kado spesial dari Rizky Billar dibuka aja nih oleh ayah kejora pasabat ya hadiahnya tentunya Disitu ada sepatu mahal banget nih persabat ya merek Gucci luar biasa banget pemberian dari Rizky Bilar pemberian dari calon menantu idaman ayah Kejora nih sahabat ya langsung dibuka aja nih kadonya adalah sepatu persabat ya duh so sweet dan cute banget ternyata Kado yang diberikan oleh Rizky Bilar untuk calon mertua nih Sahabat ya Ini keren dan tentunya luar biasa banget Sahabat ya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali tanggapan dan respon dari para fans Yang ini sini salah satunya dari aku Instagram BDBS underscore mengatakan dalam kolom komentar Bapak seneng banget pastinya dong Pak Sahabat ya senang dan bahagia banget tentunya mendapatkan kado hari ulang tahunnya kejora dari calon menantu persahabat ya mudah-mudahan secepatnya kita doakan keluarga lesti dan rizki bila cepat dipersatukan amin ya robbal alamin selanjutnya persahabat kita juga mendapatkan kabar kebahagiaan juga nih tentunya makin bangga kepada fans base dari leslar kita lihat ada unggahan dari akun polisi Lesnar Pak sahabat, ya, menginfokan Bahwa tentunya fanbase dari Lesnar Lover World Ini mendapatkan penghargaan kemanusiaan Dari aksi cepat tangga persahabat ya Disitu ada sebuah kalimat terima kasih Tentunya berkat doa setulusnya Atas kedermawanan terbaik Anda nih, sahabat, ya, Untuk mengokohkan perjuangan Rakyat Palestina pada bulan Ramadan 1442 Hijriah Bersama aksi cepat tanggap Tuh persahabat ya Ini adalah salah satu prestasi Kebanggaan buat kita semua Alhamdulillah Untuk fans best dari Lesla Lover's sudah mendapatkan Penghargaan kemanusiaan kembali Persahabat ya ini Salah satu bentuk contoh kita sebagai Fans yang sangat luar biasa sekali. Semakin bangga mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan sebut juga nih Sahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh akun polisi Leslar. Disitu situ mengatakan, Aku mati lagi kau kuyang. Apakah kalian melihat itu Dora? Wow. Yang mana? Lebih dekat lagi, lebih dekat lagi nih. Ya inilah first mendapat penghargaan lagi. Apakah kau bangga? Ya pastinya bangga banget ya persahabat, ya Tentunya kita berhasil tentunya untuk menjadi fans terbaik Pak yang mudah-mudahan selalu kompak Selalu solid mendukung untuk Lesti dan Rizky Bilar Ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan dari akun Bang Dodo persahabat ya Bang Dodo mengunggah postingan terbaru nih malam hari ini Tentunya bersama mobil kuningnya Abang Bilar persahabat sahabat ya kita lihat juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Dodo Mengatakan makasih THR-nya Yaki katanya wow <gifat> Langsung ada balasan Komentar dari Rizky Bilar THT buat rumah Kata Bang Bilar ini tentunya gesrek dan memang Bang Pak ya, selalu membuat kita Bahagia banget nih Pertemanan dari Rizky Bilar Dan Bang Dodo luar biasa Bang Pak ya Mudah-mudahan selalu diberikan Kelancaran terus nih buat mereka Berikutnya ada unggahan juga dari Bang Putra Siregar, bersahabat ya tentunya mengunggah momen ketika di rumah di Les ini, tentunya mengucapkan selamat ulang tahun dari Bang Putra untuk Ayah, Kejora, ya dalam sebuah caption dituliskan oleh Bang Putra, "Selamat ulang tahun Ayah," kata Bang Putra Siregar langsung dijawab. Oleh Kejora, terima kasih Bang Putra siregar Tuh, para sahabat ya, ada jawaban komentar lagi dari si cantik nih Lesti Kejora mengatakan juga Nuhun papi Nada dedek banget nih, para sahabat, ya <guluh> Mudah-mudahan saja tentunya malam hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin Jangan tidur dulu, para sahabat ya Pasti vitamin akan muncul di jam-jam kunti Para sahabat, ya, pantengin terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari Lesti dan Rizky bilar Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.